Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 142 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau biasa kita sebut dengan IPAS kelas 4 Sebelum kita bahas soal-soal tersebut, mari like video ini serta subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya. Baik, kita tunggu. Baik, kita akan langsung saja jawab pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2. Nanti kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Jawabannya Dulu masyarakat di tempat tinggal saya Banyak yang bekerja sebagai petani Sekarang, pekerjaan masyarakat lebih beragam Seperti guru, pedagang, hingga PNS Soal nomor dua Apa pengaruh? kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya. Jawabannya, daerah tempat tinggal saya banyak sawah, sehingga banyak masyarakat di sini yang bekerja sebagai petani. Soal nomor tiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian Jawabannya Kehadiran pendatang membuat jenis pekerjaan di daerah saya menjadi lebih beragam Soal nomor 4 Bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang jawaban harus bersikap baik dan ramah terhadap masyarakat pendatang, membantu saat dia mengalami kesusahan dan menjaga kerukunan. Baik, nanti akan kita lanjut ke halaman 145. Oleh sebab itu, jangan lupa like serta subscribe channel ini agar nanti kalian dapat informasi dan Kunci jawaban terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.